Bersamaan, atau pilih miring gitu. Berarti, sama yang nonton itu dipoto jenenge topi miring. Oh, dong, guyu kape gitu. Bersambungnya topi miring niku jenenge topi miring Oh Ini pake Oke sepatu Pak? keren loh sepatu apa nih? Gendang lho yeah. ini kok <laughs> geng, <kesalam. Yeah. laughs> geng, Geng, geng, geng Eh, sehat-sehat ya Lagi bagian no? Kamu sego udah sarapan? Kamu yeah. nyewek mas? <laughs> <Huh? Okay. laughs> lalu dipangan lho? Gue makan siang, mana mirip. Ya. Ya, Kalau nanti ada kejadian, mampu-mampu orang uh, panasnya berhasil dimana? Di situ. Oh, sudah siap sudah ada. Ya. Ayo, nanti sampai ya, sampai. Ya, nanti ada, Pak. sampai nah, e, ya, Pak. E. E. Oh, pokoknya nggak boleh ada yang sentuhan. Nih, e, ya, nggak boleh ada sentuhan. Nggak boleh sentuhan, ya. Nggak boleh sentuhan, Jangan, jangan ya. Siap, oke, Terima kasih itu. atas oke, oke. Terima kasih. Oke, ya. Kalau suasananya teratur begini, Insya Allah aman ya, Insya Allah aman. Karena datangnya juga sudah dikasih jam. Saya datang ke sini sepi, nggak ada yang menunggu sama sekali, kecuali saya sendiri. Jadi selurnya bagus. Kalau ini terjaga nanti sampai dengan jam satu, Insya Allah bisa aman makanya kalau semua sudah melihat apa yang ada di surat panggilan itu itu sudah ada jamnya maka insya Allah ini bisa aman dan cukup ketat tadi mulai dari awal cuci tangan terus kemudian dengan thermal gunnya sudah ada lalu lagi sarung tangan dikasih juga dan ditetesin jadi untuk pelangi nggak usah takut ya apa apa datang aja nggak rombong-rombong dengan keluarganya satu dua orang tiga orang gitu menurut saya eh, apa namanya nggak membuat takut karena di sini juga pelayanannya cukup ketat pengawasannya juga ketat gitu iya yeah, kalau nanti penghitungan setelah jam satu kita harapkan teges jangan takut semuanya kita udah sepakat dengan partai udah sepakat dengan penyelenggara sepakat dari apa pemda juga akan support dari kepolisian juga support jadi kalau nanti pada saat berkerumun, Gubar kan ibu siap. Wow, bubar. Siap, siap, siap! cepat! cepat, cepat. Bubar, nah, kan